Di kegiatan pembelajaran 6 kali ini kita akan mempelajari Data Flow Diagram. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kalian harus tahu apa itu Data Flow Diagram. Pengertian Data Flow Diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan alir, atau berjalannya data untuk analisis, atau perancangan sistem agar mudah dikomunikasikan kepada pengguna atau pembangun program. Secara fundamental, terdapat tiga fungsi dari pembuatan data flow diagram yaitu 1. Menyampaikan rancangan sistem 2. Menggambarkan suatu sistem 3. Perancangan model Terdapat beberapa simbol utama untuk menyusun sebuah rangkaian DFD yang tepat, diantaranya adalah sebagai berikut 1. External Entity 2. Proses 3. Data Flow 4. Data Store satu, External Entity, merupakan pihak di luar sistem, dapat berupa individu, divisi, perusahaan, atau sistem yang lainnya. Simbol dari eksternal Entity dilambangkan dengan persegi panjang atau kotak. Dua proses dilakukan oleh mesin dengan mengubah input menjadi output dengan format yang berbeda. Simbol proses digambarkan dalam bentuk lingkaran, oval, atau persegi panjang dengan tambahan sudut bundar. Tiga, data flow merupakan arus data yang mengalir antara terminator, proses, dan data store. Data flow digambarkan dengan simbol tanda panah, dan fungsi utamanya adalah untuk mengalirkan informasi dari satu sistem ke sistem yang lain. Empat, data store adalah file untuk menyimpan data yang digunakan untuk proses selanjutnya. Pada umumnya, data store berupa tabel yang dapat diolah, serta mampu terhubung dengan setidaknya satu masukan dan satu keluaran. Penggambaran atau simbol data store berupa dua garis sejajar. Berikut ini adalah gambar simbol notasi yang ada dalam DFD menurut para ahli. Simak sampai paham ya. 1. eksternal Entity dapat dilihat di gambar. 2. Proses dapat dilihat di gambar. 3. Data Flow dapat dilihat di gambar. 4. Data Store dapat dilihat di gambar. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis data flow diagram, di mana setiap bagian memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Untuk pembuatannya sendiri dapat menyesuaikan kebutuhan proyek dari manajemen timnya. Jenis-jenis data flow sebagai berikut. 1. Diagram Level 0 2. Diagram Level 1 3. Diagram Level 2 1. Diagram Konteks atau Level 0 merupakan diagram dengan tingkatan paling rendah di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Pada diagram konteks akan diberi nomor untuk setiap proses yang berjalan, dimulai dari angka nol terlebih dahulu. 2. DFD Level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks, karena setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkatan ini, sehingga proses utama akan dipecah menjadi subsub proses yang lebih kecil lagi. 2DFD Level 2 merupakan tingkat lanjutan dari level yang sebelumnya, di mana pada fase ini, akan dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Namun, untuk tingkatan ini jarang sekali dikerjakan dan lebih banyak hanya menerapkan dua level di bawahnya saja. Setelah mengetahui jenis dan notasi diagram alir data, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai bagaimana cara membuat data flow diagram yang baik dan benar. Berikut adalah caranya. Satu, data store harus diproses. Dua, menentukan jumlah input dan output. Tiga, hubungan pada data store. Empat, letak posisi proses. Gambar ini merupakan bentuk contoh DFD level 1 yang menjelaskan terkait sistem aplikasi ojek online dengan empat data store yang dibuat. Tolong disimak baik-baik.